Kucing domestik, Felis catus, adalah hewan peliharaan yang populer di seluruh dunia. Mereka adalah hewan mamalia yang memiliki bentuk tubuh kecil hingga sedang dengan bulu lembut dan halus. Ukuran kucing domestik bervariasi tergantung pada rasnya, namun umumnya memiliki berat antara 2-5 kg dan tinggi sekitar 25 cm. Kucing domestik adalah hewan karnivora dan biasanya diberi makanan berupa daging atau makanan khusus yang dirancang untuk kebutuhan nutrisi mereka. Mereka juga suka bermain dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka. Kucing domestik dikenal sebagai hewan yang mandiri dan suka menjaga kebersihan diri mereka sendiri dengan menjilati bulu mereka secara teratur. Kucing domestik sering dipilih sebagai hewan peliharaan karena sifat mereka yang menyenangkan, mudah dirawat.